Negara paling kotor di dunia adalah Bangladesh dan Indonesia menduduki urutan ke-9 Negara yang paling aktif korupsi di dunia adalah Denmark dan Indonesia menduduki urutan ke-102 dari 108 negara Negara dengan jumlah pengangguran paling sedikit adalah Qatar dan Indonesia menduduki urutan ke-59 dari 100 negara Negara paling aman di dunia adalah Islandia dan Indonesia menduduki urutan ke-47 Negara paling maju adalah Finlandia dan Indonesia menduduki urutan ke-berapa ya